Barcelona beli bocah 16 tahun Argentina seharga Rp49 miliar. The next Messi. Sports 22. Barcelona rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan pemuda berumur 16 tahun asal Argentina. Siapa? Gianluca Prestiani naik daun semenjak promosi ke tim utama Veles Dia berumur 16 tahun dan 3 bulan ketika melakoni debut bareng tim senior dalam Partai Kop Libertadores melawan Estudiantes pada tanggal 25 Mei tahun 2022. Di Liga Argentina, Cristiani sudah menjalani lima pertandingan dengan mencatatkan satu asis. Sinar terang Cristiani pun membuat Barcelona silamatan. Menurut laporan Hablemos de VLSTV, Barcelona siap mengeluarkan 3 juta euro 49 miliar rupiah untuk membayar klausul dari Sabon derki. kom Miring BLM 8 RIng. Barca dan Barca paces Januari 16 2023 tidak selain merekam jejak Lionel Messi. juga cukup oke saat memperkuat negaranya. Crestiani membukukan 2 gol dari 5 penampilan bareng Argentina U17. Setelah hijrah ke Barcelona nanti, mungkin saja winger jebolan Akademi FC Sasfil itu akan mengikuti jejak Lionel Messi. Lapilga sang superstar Argentina, lahir dari La Masia. Messi menghabiskan 3 tahun bersama tim muda Barca sebelum tembus ke tim senior. Nah, di Blaugrana lah Messi menjelma menjadi legenda. Ia meninggalkan raksasa Catalunya pada 2021 usai mempersembahkan 36 gelar juara. Sumber BOLASPORT.com